Hello Happy, Happy Learned English with Happy English Corsion Assalamualaikum, Hello Happy Masalah bahasa seringkali membuat kita membingungkan Banyak kata-kata bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama Tapi kita sulit untuk kapan menggunakannya dalam kalimat yang sesuai Nah, sama seperti halnya dua kata ini, yakni start and begin Secara tulisan kita bisa membedakan antara yang start dan begin. Tapi pertanyaannya kapan tepatnya kita menggunakan start dan juga IG. Sebenarnya, antara start dan begin ini bisa saling menggantikan Bisa kapanpun kita pakai selama artinya adalah mulai atau memulai Namun, kamu harus tahu ternyata ada syarat khusus yang dimiliki oleh kata start Yakni, ketika dalam kondisi jalankan atau memulai mesin, maka kita wajib menggunakan start Yang kedua, ketika kita memulai atau menjalankan usaha bisnis, maka kita wajib menggunakan kosakata start dan yang ketiga adalah ketika kita memulai atau menjalankan perjalanan journey, Maka kosakata yang kita pakai adalah start Nah selain ketiga kondisi tersebut kita bebas menggunakan bikin atau start Contohnya nih She starts a new restaurant Dia perempuan menjalankan restoran barunya Maka kondisi tersebut Yakni dia perempuan subjeknya sedang menjalankan usaha Maka masuk dalam persyaratan start sehingga kosa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata memulai atau menjalankan ini menggunakan kata start Yang kedua, press this button to start the printer Tekan tombol ini untuk memulai atau menjalankan printer Kondisi ini adalah untuk menjalankan atau memulai mesin Nah, sehingga kita wajib menggunakan start. Kita tidak bisa menggunakan begin dalam ketiga kondisi tersebut. Nah, sekarang kamu sudah mengerti bukan apa perbedaan dari start dan juga begin?